きり私、頑張ります Oke, okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimolana di game uh, Princess Connect Re:Dive yang dimana ini ada kolaborasi dengan Idol Idolmaster. Ya, Idol Master Oke, okay, karena disuruh pakai topi koboi, sebenarnya ini bukan topi koboi, entahlah topi koboi kayaknya. Gua nggak tahu juga topi apa. Mari kita dipakai. Oke, okay. Uzuki, CD ini emas yang ada di ini kan animenya tuh ya. Soalnya gua yang ada animenya tuh yang gua incar Uzuki, eh Uzuki enggak terlalu. Yang gua incar nih si ini. Apa yang Garu-garu tuh? Yang kakak beradik tuh. <laughs> Mika sama siapa? Mika sama adeknya tuh. Kalau main imas ya. nanti ini kan Rin kan habis ini. Kalau Honda Mio itu gratis. Mio Honda, ya. udah Honda Mio lagi. Ya. Padahal Mio itu kan Yamaha, kan ya, dari Yamaha. Yamaha tolong email ya. Honda pun juga tolong email kalau mau, kalau mau ini sponsor. Kita mulai, masih belum ada tanda-tanda downloading. Suzuki Yamaha. Oke okay, dua. Ya, walaupun ya gua seneng aja ya. kita dengar suara. Imasu. Segen in Cinderella, ya Cinderella. Masih belum download di email Busi Bang. Email Busi. <laughs> Wah! Duppey, Oke, Duppey. ini sih gacha downloading, Dok. Jadi ayolah, masih belum 素敵 Enaknya pindah di JP. Iya, <laughs> pindah ke JP si siapa? Masih belum. Inilah kutukan banner limited. Iya, wah ngelag cok. Oke, okay. enggak ada. Harusnya habis ini red up sih. Ya. Ini krun si roll. Ya. Ayolah, krun sirol masih belum masih belum giliran oke satu di ujung jp jangan lupa login bang lumayan free jewel iya. kapan terakhir anu eh reset lagi kapan mas? Hey Aruji samamu sama ini lo berkatilah Aruji samamu Sensei tolong bantu to aku Sensei jam 3 pagi Bantu aku, Sensei Ikuzo, Sensei Nah, don't loading, Apakah ini Apakah ini Tapi, nggak ada ano, ya? Meledak ya? Oke, okay, satu doang Di ke-9 Part lima enam tujuh delapan sembilan eh 9 <laughs> ini sembilan ya time to out for oh red open <laughs> dapat duna eh dapat ayo sensei bantu lagi sensei yang baru sensei ya okay. tahan dulu ya, eh, kata sensei ya. jangan terburu-buru ya. jangan terburu-buru tapi eh jangan disebut ya. jangan disebut takutnya ini ada sensor suara juga masih belum? But step si nyaru dong. Nah, tapi anu nyaru nyaru punya kuda ini bintang di Mio dapat gratisan ya yeah, dapat gratisan. Mio. Aduh dapat padahal dapat deck Masih belum downloading. Hmm, dapat 2 biji, dapat 2 biji. Sensei, kenapa kamu datang? Sensei, oke, okay, please. Oh, masih belum downloading. <tuh> Ini sampai berapa, sepak? Sebut lagi. ini ya, dapat bintang, dapat rainbow sih, rainbow banyak gitu ya eh. ini red up nya masih belum tuh. masih belum ada red up nya ayo, tante, berikan blessingmu nah, harusnya wah ini, wah, pakai red up omedetou gozaimasu Oke okay, urutan kedua guys, urutan kedua nih guys. Siap siap. Guys. Apa itu? 2 Ya gue sih nggak benci juga sih, nggak benci aku pun kepengen juga sisa 35.000 masih belum apakah ada mas Andri? tidak tahu mas Andri ini mode radio mungkin. <Sess> ada bang, saya tak orangnya nggak ada di ris Berarti nggak nonton Masih belum ris cara gitu pun nggak ris Aduh ris ris biji lagi udah ada yang red up gitu. Nah Gue dapat ini. Dapat kuka ya. Baru tahu dapat kuka. Harus enggak setelah lagu emas itu? Masih belum. Kayaknya kita setelah lagu emas <tuh> ya. Copyrek dulu guys. Ada cukup. Let's go. Mas ibu Tapi kuning biru. Tapi dapat rainbow juga. Rainbow banyak kan? Padahal ngebusnya ini cuman ini doang cuy. Ini enggak double red kan? Kurun sirol, ayo lah, kurun sirol, masih belum kurun sirol. Harus berapa kali kurun sirol? Ayo, masih belum, masih belum harus pakai Sensei Summer. Gua gak punya Sensei Summer, pakai ini juga karena dia idol. Top idol hmm. ayo, ayo. Masih Masih si ini dari terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, sepak terang, terang, terang, terang, terang, terang, terang, Hmm, mantap tabungan princess bang inget gimana, gimana mas udah terlanjur nanggung nah ayolah please lah 250 lah please please please gitu kayak ini kalau red op lagi nggak tahu lagi ini lah kenapa Ayolah, please, lah berapa urutan? Berapa tadi, Nika Awi, what the hell katakan, Apa kali Red please langsung lah, lagi lah Nah ini, ini harus ini, ini, ini udah pasti Ini harusnya udah pasti Udah pasti Depan <tuk> 2 gitu. Oke 1 Di urutan ke 7 1 2 3 4 5 6 Oke, okay, siap-siap ini guys. Siap-siap nih. 7 Real Idol Mantap nih. Boa Rattus E tujuh puluh dua Dah akhirnya idol pulang, tapi effort 270 ratus tujuh effort 270 Tinggal satunya lagi nih setelah ini. Benernya resmi tamat Sebelahnya sebelahnya belum tuh Satunya lagi tuh Itu yang paling banyak ke diincir Sebelah Daripada Uzuki Oke okay, thank you yang sudah nonton ini Dengan berakhir uh, Dengan dapatnya Uzuki Berakhirlah sudah live streaming ini Terima kasih yang sudah menonton Buat saudara Masai Abang Sandi Terus apa lagi tuh